Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat pagi dan selamat berjumpa dengan saya Nia Alhamdulillah pada kesempatan kali ini uh, sebelum dilanjut ke materi yang saya akan paparkan uh, Alangkah bahagianya ya semoga teman-teman uh, pemirsa di sana yang melihat uh, video ini bisa sehat selalu Uh, ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Allah ya robbal alamin oke okay, terima kasih sahabatku sekalian uh, namun sebelum dilanjut untuk uh, agar lebih semangat lagi saya dalam uh, apa menyampaikan beberapa materi tentang bahasa Indonesia alangkah uh, apa ya bagusnya uh, kalian tulis dulu di kolom komentar atau di subscribe, uh, subscribe, ya <gitanya> untuk uh, kemajuan motivasi saya dalam mengedukasi tentang materi-materi bahasa Indonesia. Baiklah, sahabat semuanya yang berada di rumah ya ataupun yang dimana yang menonton ini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang teks deskriptif atau bisa disebut dengan teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Uh, ciri-cirinya seperti apa? Struktur kebahasaannya uh, seperti apa? Terus struktur pembangun dalam teks cerita deskriptif apa saja? Nah, baiklah, kita pelajari sama-sama di sini di pertemuan sekarang di Uh, pertemuan pertama, nanti video ini akan dibuat dua video: video pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, dalam pertemuan pertama, dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu tag deskriptif atau tag deskripsi. Ciri-ciri tag deskripsi, jenis tag deskripsi, nah, nanti ada lembar kerja yang teman-teman. Uh, adek-adek, -ade, sahabat sekalian yang ini untuk lebih menguatkan uh, apa apakah harus uh, apa yang dilakukan untuk lebih menguatkan materinya sudah tersampaikan atau belum, atau materinya sudah uh, apa dipahami atau belum, nanti ada lembar kerja ya yang saya akan sediakan baiklah, untuk mempercepat kita akan pelajari yang pertama apa itu Tag deskripsi ya Tag <tuk> deskripsi itu Tag deskripsi itu Tag yang menggambarkan secara jelas Objek atau tempat Atau peristiwa yang sedang Menjadi topik Kepada pembaca Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung Apa yang sedang diungkapkan dalam tag tersebut Jadi tag deskripsi itu Tag yang menggambarkan Tag yang melukiskan Uh, apakah itu Melukiskan ruangan hmm. Jadi ketika kita Membaca sebuah teks tersebut Kita merasa Seolah-olah kita merasakan Apa yang dirasakan oleh seorang penulis Atau apa yang disampaikan oleh seorang penulis Itu tag uh, Disebut dengan teks deskripsi Misalkan Menggambarkan sebuah tempat Menggambarkan sebuah Uh, apa ruangan menggambarkan sebuah peristiwa menggambarkan sebuah uh, apa keadaan nah jika seadanya ada penggambaran kalimat uh, kalimatnya itu ada penggambaran melukiskan menerangkan ciri-ciri dalam ruangan tersebut misalkan nah itu namanya adalah take deskripsi jadi satu kali lagi, tag deskripsi. deskripsi itu Tag yang menggambarkan secara jelas Objek atau tempat Misalkan uh, menggambarkan ruangan uh, Pada suatu hari, saya melangkah di sebuah ruangan Yang mana ruangannya itu serba warna putih Di depannya itu Ada uh, 35 Inci layar, nah itu digambarkan isi di dalam apa di dalam ruangan tersebut. Nah, jika ada sebuah kalimat yang bentuknya seperti itu, itu namanya adalah te-Deskripsi. Paham ya, teman-teman? Jika seandainya uh, ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, nanti bisa uh, tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya. <tuh> ada ciri-ciri tag deskripsi. di sini ciri-ciri tag deskripsi yang pertama yang ini menggambarkan atau melukiskan sesuatu ciri-cirinya itu. jadi jika seadanya ada kalimat, ada paragraf uh, yang menggambarkan, melukiskan sesuatu tempat atau menggambarkan benda, ciri-ciri benda uh, itu namanya tag desk jadi ciri teks deskripsi Yang pertama Menggambarkan Nah yang pertama Menggambarkan atau melukiskan sesuatu Terus yang kedua Melibatkan kesan indera Gambaran objek yang jelas Kenapa melibatkan kesan indera Karena uh, Si penulis Itu uh, Memberikan sebuah tujuan Bagaimana seorang pembaca Bisa merasakan jadi, ada eh, kesan indra di situ yang diterapkan. Misalkan, eh, indra penciuman, indra perasa, indra peraba. Jadi, eh, imajinasi seorang pembaca akan terasa karena sebuah ciri-ciri teks deskripsi itu melibatkan kesan indra. Selanjutnya, membuat pembaca. Atau pendegang merasakan sendiri Nah karena didukung oleh beberapa ciri yang barusan Menggambarkan atau melukiskan sesuatu Terus yang kedua Melibatkan kesan indera Yang ketiga eh, apa Membuat pembaca pendegang merasakan sendiri Jadi ketika kita membaca Saya sering teman-teman eh, sekalian <tuh> Saya sering ketika pas waktu membaca Apa ya novel. Jadi si suasananya itu tercipta si, si penulis sangat luar biasa dalam merangkai sebuah kalimat atau teks deskripsinya itu mendeskripsikannya menggambarkannya itu sangat sangat terasa jadi ketika suasananya sedih atau suasananya keadaannya itu misalkan e, gersang di sebuah tempat kita kita seolah merasakan hal itu dengan membaca sebuah kalimat tersebut gitu ya Terus selanjutnya Bahasanya baku dan ilmiah Itu tek deskripsi Selanjutnya Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci Misalkan Ini postur tubuh pania itu Misalkan Rambutnya e, Seperti ini e, Keriting agak ikal Selalu pakai Rambutnya itu mode cepat, tipis gitu kan ya? selalu pendek rambutnya itu. Terus, bola matanya itu, eh, matanya berwarna cerah coklat, terus kulitnya hidungnya juga mancung gitu ya. ya, seperti itu hidungnya mancung, dan yang sebagainya nah, itu sampai terperinci dirincikan. Sehingga Jelas ketika kita membaca Tag deskripsi Oh ciri-cirinya walaupun misalkan Si gambarnya tidak diperlihatkan Kita Oh bentuknya eh, Sosok pania itu seperti ini Oh bentuknya sosok bung karno Itu seperti ini Jadi dengan ciri-ciri tersebut oh Ciri fisik terasa Terus melibatkan kesan indah Nah di dalam melibatkan Kesan indah yang ini jadi eh, berkaitan dengan, dengan suasana perasaan hati Atau suasana perasaan di dalam diri eh, kita Nah itu ciri-ciri teks deskripsi Jadi salah satu ciri-ciri teks deskripsi itu Yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu Terus selanjutnya melibatkan kesan indera melibatkan kesan indera Selanjutnya membuat pembaca. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri uh, de, uh, apa definisi pengertian tadi sudah, ciri-ciri teks deskripsi, terus jenis teks deskripsi. Kita membahas jenis-jenis teks deskripsi. Di sini ada dua jenis teks deskripsi, ada yang berdasarkan tujuan ada yang berdasarkan objek Berdasarkan tujuan Itu ada dua Ada berdasarkan tujuan Eksplanatory Ada tujuan suggestive Nah kita Sedangkan berdasarkan objek Itu ada tiga Ada tag deskripsi spesial Ada tag deskripsi objektif, Dan ada tag deskripsi subjektif. Kita akan bahas sama-sama Uh, satu persatu mulai dari Berdasarkan tujuan Yaitu yang pertama Berdasarkan eksp, Eksplanatory Berdasarkan tujuan berdasarkan eksplanatory itu Seperti apa uh, Pak bro ya Yaitu Uh, Tag deskripsi jenis ini Umumnya memiliki tujuan Untuk memberikan informasi Mengenai sesuatu hal Yang umumnya sudah sering Ditemui oleh pembaca Misalkan memberikan penjelasan Mengenai objek Tempat, keadaan tertentu Jadi Mendeskripsikannya dengan secara Umum uh, Yang mana memiliki tujuan Untuk memberikan informasi Eh, kepada kita semua Mengenai sesuatu hal Yang umumnya sudah sering ditemui Oleh pembaca nah, Salah satunya tadi Mengenai tentang objek eh, Mendeskripsikan tentang tempat Mendeskripsikan tentang keadaan tertentu Itu eh, berdasarkan tujuan take, deskripsi explanatory Selanjutnya yang kedua berdasarkan tujuan sugestif. Nah, apa itu? Oh ya, jenis tag deskripsi yang berdasarkan sugestif yaitu tag deskripsi yang menjelaskan uh, tujuannya itu agar pembaca menciptakan imadi, imajinasinya secara uh, sendiri tentang objek Tempat dan keadaan tertentu sehingga interpretasi terhadap suatu topik bisa jadi sangat subjektif. Jadi akan berbeda-beda. Uh, jadi, jadi intinya tag deskripsi subjektif itu tag yang uh, berkaitan dengan imajinasi kita, dengan sugesti kita, uh, sesuai dengan uh, tujuan tersebut. Yaitu Tentang menciptakan imajinasi sendiri tentang objek, jadi dibawa dulu si ceritanya itu ya ke arah mana, dan nah, nanti akan dideskripsikan secara rinci. Selanjutnya, <tuh> yang kedua berdasarkan objek. Nah, berdasarkan objek itu ada tiga: yang pertama ada teks deskriptif spesial, objektif, dan subjektif. Apa itu tag deskripsi spesial? Apa itu tag deskripsi objektif? Apa itu tag deskripsi subjektif? Nah kita akan pelajari sama-sama Yang pertama Tag deskripsi spesial Tag deskripsi spesial Tag yang melukiskan tentang ruangan atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa Jadi untuk tag deskripsi spesial lebih fokus di ruangan dan peristiwa Jadi menggambarkan ruangan kelas Menggambarkan ruangan laboratorium, menggambarkan perpustakaan. Nah, ketika ada sebuah kalimat, ada sebuah tag yang menggambarkan tempat tersebut. Itu namanya tag deskripsi spesial, menggambarkan uh, apa ruangan guru misalkan. Nah, itu tag deskripsi spesial. Nah, di sini contohnya ada, ada ruangan guru terletak. Salah satu contohnya misalkan gini. Ruangan guru terletak di sebelah kiri dari arah gerbang sekolah. Ruangannya yang didominasi warna putih. Ini Warna putih ini mempunyai luas setara dengan ruangan kelas, yaitu 5 x 7 meter persegi. Di sini terdapat 10 meja dan 20 kursi yang khusus diperuntukkan untuk para guru. Di depannya terdapat sebuah papan tulis pidol dan sebuah meja dan kursi. Di pojok kanan ruangan terdapat satu benda merah, bendera, mohon maaf, bendera merah putih yang digantung di tiang bendera ukuran sedang. Nah, ini menggambarkan melukiskan tentang apa? Ini menggambarkan melukiskan tentang ruangan guru. Nah, nah itu Uh, tek deskripsi spesial. Selanjutnya <tuh> ada teks deskripsi objektif. Kalau spesial tadi itu yang berkaitan dengan ruangan atau peristiwa, kalau teks deskripsi objektif itu menggambarkan set set. Ah. <tuh> ada jendelanya juga ya. Selanjutnya, ada tag deskripsi objektif. Tag deskripsi objektif merupakan tag yang menggambarkan suatu hal atau peristiwa dengan mengungkapkan identitas hal atau uh, orang tersebut. Nah, intinya ini uh, apa menggambarkan ciri-ciri orang. Jadi, yang objektif kita fokus di orang. Jadi kalau seandainya ada tag yang menggambarkan ciri-ciri orang tersebut, itu masuk ke tag deskripsi objektif. Nah, misalkan di sini. Semalam aku melihat tengah berjalan sendiri di trotoar. Saat itu, dia menggunakan pakaian yang berwarna serba merah muda. Mulai dari sweater, jilbab, hingga rok panjang yang dia kenakan. Saat itu, dia berjalan tergesa-gesa seolah sedang mengejar atau dikejar. Nah, ini salah satunya berarti menggambarkan orang di mana uh, memakai uh, apa pakaian yang berwarna serba merah muda ya, mulai dari sweater, jilbab hingga rok uh, itu digambarkan dalam teks deskripsi objektif tersebut. Selanjutnya ada tag deskripsi uh, subjektif Tek deskripsi subjektif ialah teks yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau kesan perasaan penulis Nah, tafsiran ini melibatkan Kalau yang tadi berarti kalau berdasarkan tujuan ini uh, berkaitan dengan teks deskripsi uh, sugestif, Gitu ya Nah, salah satu contohnya itu di pandanganku wajahnya bersahaja Walaupun banyak berpendapat ia terlihat angkuh Terlebih ketika dia sedang diam Memang tatapan terlihat tajam, namun menurutku bukan tajam yang mengulit lawan, namun tajam yang ingin tahu lebih dalam. Kayak seperti apa ya ketajamannya itu kalau yang saya lihat di televisi, uh, tatapan Mbak Najwa itu ya, Mbak Najwa Siham sangat luar biasa sekali. Ketajaman tatapan ini tak memunculkan kesan negatif bagiku, sebab aku mudah membaca wajahnya yang ramah. Saat ini tersenyum, terlihat hangat dan sangat tulus, maka itu aku tak pernah menganggap sosok layaknya dimusuhi. Sebaliknya, bagiku dia seorang yang seru dan menyenangkan. Saat berbicara, ia serius dan penuh perhitungan ketika bercanda, ia bisa tertawa pada hal-hal remeh sekali. Nah itu uh, menggambarkan uh, salah satu tag deskripsi subjektif Selanjutnya Nah kembali kita uh, simpulkan untuk jenis-jenisnya Jenis, jenis tag deskripsi ada dua Ada tag deskripsi berdasarkan tujuan Ada tag deskripsi berdasarkan objek Berdasarkan tujuan itu ada dua Ada explanatory Ada suggestive Berdasarkan objektif itu, ada tiga: ada tag deskripsi spesial, objektif, dan subjektif. Nah, nanti kita akan uh, fokus di berdasarkan objek, ya. Jadi, nanti kalian akan um, mengklasikan uh, sesuai dengan uh, tag yang masuk ke dalam tag deskripsi spesial, objektif, ataupun subjektif. Selanjutnya Mungkin itu yang saya sampaikan Terima kasih Tetap semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih